Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang Kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita Tunggang pertama persahabat dia ya, ada info penting bahagia untuk kita semua Yuk kita sebagai fans sejati Leslar Wajib untuk dukung acara Polis Kepo Inlasti Persahabat dia ya, yang akan tentunya tayang sore hari ini jam 5 setiap Senin dan hari Kamis persahabat ya Yuk mudah-mudahan tetap kompak Dan solid mendukung acara-acara Dari idola kesayangan kita Jangan sampai lupa persahabat ya Di aplikasi video Acara Poles Kepo Nesti Jam 5 sore nanti Dan untuk selanjutnya juga Ini ada info resmi langsung dari Indosiar Persahabat ya Kita simak di kabar Resmi langsung dari Indosiar, persahabat di akun Instagram Indosiar mengunggah sebuah info bahagia bahwa bakal ada acara Leslar belak-belakan hari Senin tanggal 4 Oktober live di Indosiar jam 20.30 atau jam setengah 9 malam persahabat ya. Yuk kompak dukung kita ramaikan mudah-mudahan dedek dan kakak bila selalu diberikan kesehatan. Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Indosiar: "Semuanya akan segera dijawab langsung oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora, segalanya tentang kontroversi kehamilan, kehebohan, dan yang lainnya akan segera terkuak di Indosiar." Tungguin. Leslar belak-belakan yang akan hadir di hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, pukul 20.30 Waktu, Indonesia Barat, hanya di Indosiar dan video.com. Di sini kita mendapatkan kabar bahwa Dede dan Kakak Bilar akan menjawab semua kontroversi yang heboh di jagat media sosial persahabat ya Doakan. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Dan kita selalu mendukung yang terbaik untuk dedek dan kakak Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga ada komentar dari Teh Fitri Kalina nih Persahabat dia mengatakan bismillah dilancarkan semuanya amin Masya Allah banget ya Teh Fitri selalu mensupport, mendoakan, mendukung dedek dan kakak Rizky Bilar Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ya Masya Allah ada dari kak Wanda Wandahara ya Masya Allah banget ternyata Kemarin ada pertemuan bumil ya, ada Kak Nagita Slavina, ada Kak Paula, ada tentunya Kak Aurel dan si cantik Itulah Kesayangan Kita tentu Dedek Lesti Keciora. Mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar baik dan kabar bahagia diberikan dari empat bumil ini persahabat ya makin gak sabar kejutan apa yang akan diberikan. Mudah-mudahan kejutan baik dan bahagia. Untuk ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan dari NU Online, persahabat ya. Ini mengejutkan kita semua juga. Ada sebuah penjelasan yang luar biasa, para sahabat ya. Kita lihat di postingan ini mengulang akad nikah batalkan akad sebelumnya. Tuh ini ada pertanyaan para sahabat ya. Mengulang akad nikah apakah membatalkan akad sebelumnya? Yuk simak di sini ada sebuah kalimat caption juga di penjelasan. Beberapa waktu terakhir ini masyarakat sedang dikejutkan dengan kabar nikah siri sepasang publik figur. Padahal sebelumnya diketahui mereka baru saja melaksanakan akad nikah yang mana? Artinya mereka telah melakukan akad nikah dua kali. Bagaimana syariat memandang hal ini? simak makin di atas tuh sahabat ya? Yuk kita lihat di sini ada sebuah penjelasan persahabat ya. Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan di sini. Mayoritas ulama berpendapat mengulangi akad dalam pernikahan dan perkara lainnya tidaklah merusak akad yang pertama Meskipun ada juga ulama yang berpandangan sebaliknya Jadi pengulangan akad nikah untuk kepentingan legalitas administrasi tidak merusak keabsahan akad nikah yang telah dilakukan sebelumnya Tuh persahabatnya sudah jelas Mudah-mudahan kita paham persahabat ya karena pernikahan Siri Dedek Lesti dan Rizky Bilar itu sah, persahabat ya Dan pernikahan yang kedua itu tidak tentunya merusak keabsahan pernikahan yang pertama mau wow, Masya Allah banget ya Alhamdulillah sudah ada penjelasan langsung dari NU Online Ini tentunya membuat kita semakin bangga Alhamdulillah persahabat ya Mudah-mudahan kita semua paham atas penjelasan ini persahabat ya Dan kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan yang positif juga ada dari Angkun Hania Fikri underscore. Alhamdulillah, jadi pada nggak heboh lagi ya. Semoga habis baca penjelasan di sini, amin. Mudah-mudahan bersahabat ya. Singkat dan jelas, kata Abdul Razak, tuh masya Allah banget ya. Luar biasa, mudah-mudahan tentunya kita tidak dihebohkan lagi dengan perkara pernikahan siri. Dari publik figur, yaitu adalah kita Leslie dan risiko Bilar mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat di sini ada penjelasan juga secara hukum ya Dari tentunya pengacara Dede dan kakak Bilar menurut dari bapak pengacara ini terakhir ke hukum undang-undang ITE yang merasa dirugikan atas pembohongan publik persahabat ya dan di sini tentunya penjelasan juga dengan singkat dan padat persahabat ya bahwa tentunya undang-undang ITE itu berlaku tentunya atas yang dirugikan persahabat ya. yang dirugikan itu wajib melapor dan dalam permasalahan ini semua tidak ada yang dirugikan persahabat ya dalam masalah kakak Bila dan rilis kejora ini, banyak sekali dihebohkan dengan kabar pembohongan publik. Sebenarnya tidak ada yang dirugikan persahabat ya Yuk tentunya kita sebagai fans sejati tetap kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk idola kita Dan selanjutnya juga kita mendapatkan vitamin bahagia dari Kak Nova ya Yang sedang otw nih bersama keluarga besar ada Ibu Rosmala Dewi juga Masya Allah mudah-mudahan selalu bahagia dan mendapatkan tentunya kejutan-kejutan dari keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar